Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat Leslar Dimanapun kalian berada kembali lagi di Fatih hadir Untuk memberikan kabar terbaru Kabar baik, kabar bahagia Dari idola kesayangan kita Lesti dan Rizky Villa Bagi kalian yang baru menemukan channel ini Jangan lupa para sahabat untuk selalu mendukungnya Dengan cara klik like, comment dan subscribe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 luar biasa, ceria banget ya di pagi hari Sudah disuguhkan tentunya Kebahagiaan Lesler family Masya Allah Bang El Alhamdulillah para sahabat, ya Semakin hari semakin pinter Dan apalagi para sahabat, ya Diajari langsung oleh pandanya BBL ini diajari ngambil nada Mama-mama nih para sahabat ya Tentunya BBL juga cepet banget nih Nanggepnya Ini anak soleh Anak kebanggaan kedua orang tua mudah-mudahan selalu sehat, bahagia, dan mudah-mudahan menjadi penghafal Al-Quran ya untuk BBL. Seperti yang diinginkan tentunya oleh Lesti dan Rizky Bila. Amin. Kemudian juga persahabat ya selanjutnya kita lihat ada kabar yang sangat membanggakan sekali. Ini mengenai karya Bunda Lesti, insan biasa yang sudah di-up di channel Youtube Lesti Channel. Ini sudah masuk jajaran trending Sudah masuk 27 trending youtube Ini keren banget nih, ya, ya Baru 11 jam Ini sudah masuk 27 trending Ini part lirik yang luar biasa Mudah-mudahan Leslar Bangkit Idola kesayangan kita Selalu memberikan kejutan Bismillah trending satu ya Untuk hari ini Mudah-mudahan saja prasahabat Dukungan semakin banyak diberikan dari orang-orang baik Yang tulus mensupport karya-karya Leslar Di kolom komentar begitu banyak persahabat, Tentunya tanggapan yang diberikan Di antaranya dari konstudaria 12bali mengatakan Sebelum model video di 3D launching Bisakan di posisi satu Yuk semangat pokoknya untuk kita semuanya gasken kita bangkit, kita yakin bahwa Lesti Kecerah akan selalu bersinar sampai kapanpun Berikutnya bersahabat Informasi juga untuk warga Konoha Jangan lupa kita juga serentak persahabat trendingkan jam 12 siang ini Hashtag Lesti Insan Biasa di Twitter Nih, persahabat, ya. Kita jam 12 serempak ya untuk sama-sama kompak Untuk trendingkan hashtag Lesti Insan Biasa di Twitter masing-masing bersahabat -masing, ya mudah -mudahan tentunya kita semua selalu sehat bahagia dan apapun yang dilakukan mudah-mudahan juga diberikan kemudahan dan diberikan kelancaran kemudian juga selanjutnya di sini ada potret kebersamaan Leslar semalam di Bandung ya Masya Allah dengan tentunya banyak sekali orang-orang baik banyak sekali orang-orang hebat Begitu banyak juga sponsor yang masuk special launching hari ini Buat lagu Bunda Lesti Masya Allah support yang luar biasa Kita bangga Kita pastinya selalu kagum dan doa terbaik Pastinya setiap hari selalu kita Panjatkan selalu kita Ucapkan untuk Lesler family Dan kita semuanya amin Kemudian juga persahabat berikutnya kita mampir outfitnya Bunda Lesti nih kita lihat di para sahabatnya outfit yang dipakai oleh Bunda L ketika bertemu dengan Siti Nurhaliza kemarin dimulai para sahabat, ya, tentunya dari blazer harganya luar biasa ini mencapai 1.399.000 rupiah dan untuk kerudung Bunda Lesti ini rp 255.000 dan untuk celana jeansnya, Bunda Lesti ini dibanderol 699.000 rupiah. Dan untuk sepatu nih, baru sahabat, atau sendal yang dipakai oleh Bunda Lesti, ini harganya fantastis, mencapai 14 juta rupiah. Ini harga yang sangat luar biasa, ini masya Allah. Berkah barokah untuk rezeki idola kesayangan Dan mudah-mudahan rezekinya bisa nular ke kita semuanya Amin Ya robbal Alamin Untuk berikutnya para sahabat Kita simak juga di story-nya Ayah kejora Memang tak luput tentunya Begitu banyak dukungan Salah satunya dari ayah tercinta Bunda Lesti Yang selalu mensupport karya-karya sang anak nih Masya Allah Ada A.I.Chan juga mensupport dengan tulus karya-karya Bunda Lesti Masya Allah Memang liriknya ini merinding banget persahabat. sahabat. Baru liriknya aja membuat warga Konoha pastinya menangis. Liriknya membuat warga Konoha merinding. Apalagi dibawakan langsung oleh Bunda Lasti. Yang begitu luar biasa. Keren Bunda Lasti Kejora. Selalu bisa membuat semua pendengar, semua penonton pasnya terhanyut. Dengan lagu yang dibawakan. Ini lagu insan biasa. Dibawakan dengan... Penuh penjiwaan. Ini membuat warga Kona pun makin kagum dan bangga banget dengan sosok Lesti. Ini wajib trending nih, persahabat, Wajib booming di mana-mana. Kita semangat, gasken, Makin kompak, makin solid untuk kita semuanya. Dan pastinya juga kita masih menunggu cidukan lain, persahabat hingga kabar terbaru lainnya. Jangan kemana-mana. Terus ikuti channel Youtube Default TV yang akan selalu memberikan kabar terbaru. kabar baik berbahagia dari Lesti dan Rizky bilar Bagaimana tanggapan kalian selangkah berkomentar Bang minucapkan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.